Nah, kalau kita istilahnya punya uang 5 ringgit, Malaysia itu sekitar lima ribu. Kalau tidak silap ya, teman-teman, coba kita kalkulator ya, lima kali tiga setengah ya. Kalau enggak salah ya. Ah, 17.500 dapat apa sih kalau kita? Istilahnya, 17.500 di Indonesia. Ketika kita belanja, nah, di sini ada social eksperimen, ataupun bisa dikatakan ada yang sudah membuat videonya, yaitu dari channel Tamaji Serumpun, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, di sini Malaysia dibelikan minyak moto di Indonesia. Oke, okay, berarti ini dibelikan bensin ya bensin. Berarti kalau bensin itu sekarang Rp10.000 nah Berarti Rp17.500 bisa mendapatkan satu setengah liter lah Seperti itu lebih dikit ya kan Saya penasaran sekali apa yang akan kita lihat di video ini guys Langsung saja kita play videonya, let's go Oke, okay, tamaji serumpun Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi bos saya tamaji serumpun. Jadi kali ini saya berada di depan Maybank Malaysia. Oke, okay, Maybank Malaysia bank. ya? Oh tak bosku. Jadi kebetulan Maybank Malaysia ini adalah buka di banyak tempat di Indonesia bosku, termasuk yeah. di area Malang. Jadi di Malang ini saja bosku, Maybank ini ada buka di tiga tempat kalau tak salah setahu saya. Okay nah saat sekarang ini bosku di sini banyak tunjuk perasaan bosku ya jadi disebabkan harga bahan bakar minyak atau motor dan kereta itu naik jadi banyak tunjuk perasaan di mana-mana nah sampai ya, seberapa sih naiknya ya. sehingga banyak tunjuk perasaan terus ikuti videonya ya nah kebetulan saya punya uang masih ada lima ringgit lima ringgit, ringgit Malaysia ini akan saya tukarkan dulu ke rupiah nah kebetulan saat sekarang ini kan sudah dari mulai 3 September kemarin itu adalah naik ini ya naik BBMnya, BBM sudah naik, ya ini minyak okay. sudah naik. Nah kita akan coba lima ringgit ini tukarkan dengan uang rupiah berapa dapatnya kita akan isi minyak di sini. Nah berapa dapat? Terus ikuti videonya sampai selesai. Oke. Okay. Saya doakan bos-bos-bos buat -bos berkuasa, -bos sehat walafiat panjang amin. dan murah rezekinya Amin jangan lupa selalu bersyukur bosku agar hidup kita selalu makmur. Amin. amin nah bosku jom ikuti saya terus jadi tempat penukarannya uang karena ini bos ya karena di mybank ini mybank ini tidak boleh tak dapat tukar uang rupiah ya dari uang ringgit jadi kita akan tukar money changer di sebelah sana nah inilah okay. bosku kondisi ini ya kondisi bandar malang ini Kondisi Bandar Malang, jalan Basuki Rahmat Malang Jateng. Jalan ini ya, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat ini. Oke, okay. nah, saya ke Malang itu dua jadi kali ya, guys. Baru dua, dua kali, ya. pengen Masuk lagi ke sana. Enak banget, sejuk. Rehat ini jadi kita lihat arus lalu lintas di sana. Oke, okay. sangat ramai. <tuh> nah ini bosku saya akan tukar dulu uang lima ringgit, kita akan belikan minyak bensin atau BBM kalau sudah kasih ini dapat berapa liter ya, okay. kita akan tukar ke mana-mana ceritain ini pak? TPP Palasindo. Oh PTT Palasindo, nah nanti bagi bos-bosku yang nanti mau melancong ke Malang, ya kan kalau nanti kesulitan masalah penukaran uang di PTT Palasindo di sini me boleh menukar uang ringgit semua mata uang dunia ya. Ini Oh iya 15.500 oh, 50, Nah 15. dapatnya 15.500 bosku Oke okay. 15.500 Oke okay, deh Oh iya jadi 10.500 Nah ini bosku Jadi tadi kita sudah pukar 5 ringgit Dapatnya 15.500 Berarti dapat 1 liter setengah ya teman-teman 5.000 ya jadi nanti ini kita akan belanjakan atau belikan minyak atau minyak motor di sini. Berapa liter dapat terus ikuti videonya. Oke makasih pak ya. Ini siwanya. Oke okay, rame ya. Oh jalannya guys perlu diperbaiki itu. Oke. Rp11.000. Satu liter setengah ya Nah itulah bosku Jadi kami sudah isi minyak Atau isi BBM Di salah satu Station minyak di Indonesia Jadi kita sudah belanjakan Uang 5 ringgit yang kita tukar Ke uang rupiah menjadi belas ribu Hanya dapat 1 liter setengah Ya satu liter Kalau setengah Kalau yang dulunya belas ribu itu boleh jadi 2 liter, liter. Lebih bosku. Nah Sekarang nah, cuma dapat liter. Satu liter setengah saja. Nah, kita coba akan tanya ke beberapa orang yang ada di sini, bosku. Uh, apa kesan mereka, tanggapan mereka dengan kenaikan okay. harga BBM atau harga minyak ini? Nah, coba kita akan tanya ke beberapa orang yang mau isi minyak ini dengan kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak di Indonesia itu apa tanggapan adik-adik di sini? Halo, assalamualaikum, Dik boleh mengganggu sekejap? Ya, ya. Ah, gini, Dek. Siapa namanya? Uh, saya Cindy. Cindy. Oh iya, Cindy. Jadi, baru-baru ini kan dalam satu minggu ini kan ada kenaikan bahan bakar minyak uh, ya di Indonesia ya, ya. ya. Dulunya berapa? Satu liter kalau vert vertalit? Tujuh setengah ya. Tujuh setengah ya. Sekarang menjadi? Sepuluh ribu. Nah, tentunya, tentunya itu kenaikannya agak-agak banyak ya. Nah, iya, ah, ya. Jadi, menurut tanggapan Dek Cindy gimana? Kalau kita mah rakyat kecil ngikut aja sudah, apa kata orang-orang yang menentukan yang di atas? Oh iya iya, tadi dalam okay. dalam hati keluhan. Jawaban sejujurnya dalam hati gimana? Kalau anu sih ya katanya sih untuk subsidi untuk mensejahterakan rakyat kecil ya, tapi kita lihat aja. Oh. Bagaimana selanjutnya? Oh gitu ya, jadi bagus cara pikir ya. ibunya ya. ya aja sudah. Yang penting kerja tiap hari. Ini sudah ngisi minyak tadi. Sini, oh mau ngisi, ya. oh mau ngisi, mau oh isi. jadi biasanya kalau dulu ngisi uh, 7500 dapat 1 liter, nah. sekarang 100. kalau dapat oh, 10.000, oke okay. terima kasih, Mbak Sindi ya. ya. Uh, uh, uh. Assalamualaikum, ya. boleh kenalan ya. Ah Sekarang ini kan ada kenaikan BBM ya, Dek, ya? dari berapa nah, dulu? 7.000 ya, 7, 000, ya? ya. Ah, dengan kenaikan ya. sekarang 10.000. Ya. Gimana, dek kesannya, Dek? Ada kesan sedikit boleh cerita sedikit? Ikut aja ya. Ikut kata pemerintah aja ya. ya? Oh iya, dengan siapa? Rafli. Rodi. Rafli. Oh, Rafli ini, Bosku. Jadi walaupun masih muda tapi dia sudah pandai cari uang ini. Perlu kita contoh. Oke, makasih, Dek, ya. ya. Semangat. Mudah-mudahan banyak penumpang ini. Ya. Ini berapa penumpang dah? Belum. Oh, belum ada dapat penumpang. Nah, ini, okay. Bosku, Microlet jalur apa ini, Dek? AG ya. Oh, jalur AG. Arjosari Gadang ya. Oh, saya ya, pertama udah. kali naik ini guys, kalau di kampung saya ada kayak gini, tapi tampilannya nggak gini, jadi masih sit depan, tengah gitu kan Terus pertama kali saya naik ini di Jawa Tengah di Kudus kalau nggak salah, saya itu ketika ziarah ke masjid ya, ataupun Sunan Kudus yang ada di Jawa Tengah ya guys Dan Masya Allah disitu sangat-sangat, ah Umpak umpakan juga gitu kan, waktu itu dan saya juga nggak tahu ini gimana ya, gimana ya gitu. Alhasil, memang baik-baik ya, sopir-sopir angkot di sana, dan masya Allah, saya juga diantarkan dengan tepat seperti itu. Ini masjidnya ini untuk ziarah kepada Sunan Kudusnya seperti itu. Oke, okay. kemudian banyak tumbang, deh Ya, Pak Heri, Pak Heri. apa kabar, Pak Heri? Pak Heri? Gimana, Pak, dengan kenaikan BBM sekarang ini, Pak? Ya, gini aja ya, surut, apa ah, silat, <laughs> surut, Sabar ya. aja Pak? Ya. Halo assalamualaikum dek Salam. boleh minta waktunya sebentar ya. uh, uh, dengan siapa Rahayu rahayu, rahayu. Ah, gini, dek, rahayu ini tadi sudah isi bensin masih tunggu antri, masih tunggu antri karena antri. panjang ya antriannya ya ya betul uh. nah boleh tanya deh uh, ya. dengan kenaikan harga BBM sekarang ini dari 7500 ke 10.000 eh, ke 10 <laughs> gimana kesannya terhadap oh, adik sendiri kalau bisa diturunkan ke harga normal kemarin lah Oh iya Karena berpengaruh iya. Oh, Di pasar jadi... juga berpengaruh Semuanya bahan-bahan oh. juga naik Oh iya terasa ya dikenakan nanti ya Terasa oh. banget Terusak, Terutama bagi apa orang-orang yang tak mampu ya Iya Untuk oh. kalangan menengah ke bawah ini cukup berat Oh iya jadi kalau bisa diturunkan kembali Turun kembali <laughs> harga normal ke harga normal ya. Nah rencananya mau ngisi berapa ini dek? Oh mau ngisi 10.000 ribu ya, jadi 1 liter, liter, ya? liter okay. aja Oke okay. oke. Nah ini angkutan umum bosku Jadi ini sama dengan teksi Tapi ini lebih murah lagi bosku Jadi untuk rute terdekat boleh naik ini Jadi angkutan murah di Indonesia Ini namanya angkot Jadi angkot. ini jalur Aki itu Arjosari Sari Gadang Jadi boleh turun rute antara Arjosari ke Gadang Nah kita coba, ini bosku, akan tanya kepada ini Bukan ya, apa, abang penjual jual bakso ini ya, nah, 5000 ribu kasih ini. Gimana mas dengan kenaikan bensin sekarang ini, ada imbasnya tak? Ya ada, Jelas ya? ya. <laughs> Tapi harga bakso naik mas? Uh, ya, berharga... Lihat, lihat tadi. Lihat kondisinya. Lihat kondisinya ya. ya. Uh, uh. Karena masih ini kebetulan bosku, jadi dia pun gunakan motor, jadi gunakan Yeah, oh, BBM ya, BBM ya. Bensin BBM juga. Pertalite ya? Pertalite apa Pertamax? Eh, enak lo, Guys, Pak gini, gini Guys. Dulu berapa, Mas? Per liter? Dulu 7.600. 7.600 sekarang 10.000. 10.000. Jadi ya pasrah aja, Mas ya. Iya. Yang penting saya bisa beli BBM enggak apa-apa. Iya, betul, betul, betul, betul. Betul sih. Yang penting kita bisa beli BBM. Terima kasih, Mas ya. Ya. Nah coba bosku kita akan cari ini ya satu karet lagi jadi kebetulan di sini kan ada Gojek ya jadi seragamnya yang hijau-hijau seperti ini nih Gojek okay. ya jadi kita boleh tumpang ke tujuan naik ini ya naik motor nah ini namanya Gojek ini. Nah, apa -apa ya? Asli kangen banget guys, saya dulu istilahnya pulang pergi gitu dari Solo Surabaya naik bis, ngelihat ada orang kayak gini inget aja gitu ya Allah. Halo assalamualaikum. Seronok guys. Ah. Boleh minta komentarnya sebentar nih, ah, Masalah kenaikan BBM ini, ada okay. pengaruh tak? Ya jelas ya pak. Untuk biaya anunya pemotongan aplikasi kayaknya? Oh pemotongan, pemotongan aplikasi. aplikasi. Nah. Oh. Hello dinaikan juga berat. Betul. berat ya jadi tapi kalau-kalau-kalau minyak uh, naik kalau nggak diturunkan otomatis mau nggak mau juga biaya sewa juga harus dinaikkan ya biaya project ya uh, uh, uh. dengan siapa ini Mas Bujono Mas Bujono asli Malang batu. Oh batu saya Arcusari aja ini masuk ke YouTube saya asli uh, uh. Nah itulah bosku mendengar tanggapannya orang-orang yang ada di sini Yang sudah kita tanya dari mulai punya motor yang orang biasa Dari mulai pengendara atau profesi gojek Pengemudi angkot Jadi rata-rata tanggapannya mereka itu ada yang pasrah Dan ada juga yang minta diturunkan nah, semoga video ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya lima ringgit Malaysia dibelikan minyak motor ataupun minyak bensin ya di Indonesia mendapatkan satu setengah liter guys dan banyak juga komentar-komentar dari warga ada yang pasrah ya kayak kita istilahnya rakyat rakyat kecil hanya bisa pasrah seperti itu dan manut terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu guys. Yang penting adalah kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap semangat. Dalam mencari rezeki, ya kan? Sebesar apapun istilahnya rizki yang kita dapat itu sudah takaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya yang penting kita bisa untuk membeli bensin ya dengan kemampuan kita seperti itu. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan diam, tidak akan istilahnya membiarkan hamba-hambanya istilahnya kelaparan, istilahnya kekurangan dan lain sebagainya. Kalau kita masih berusaha, kalau kita istilahnya masih bekerja seperti itu teman-teman. Jadi tetap berusaha, tetap ikhtiar tetap istilahnya kita bekerja keras agar supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup kita kebutuhan sehari-hari kita dan juga keluarga kita semoga buat teman-teman semua yang istilahnya mempunyai kekurangan segera diberikan istilahnya kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang rizkinya masih serat semoga diberikan kelancaran sebenarnya banyak sekali istilahnya tuntunan dalam Islam apabila kita ingin rizkinya lancar yang pertama mendekatkan diri kepada Allah perbanyak istighfar ada sebuah Kisah teman-teman sekalian dimana istighfar adalah kunci dari semuanya. Jadi kalau kita istilahnya mau lancar rizki, berkah umur, kan rizkinya itu barakah, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama perbanyak istighfar, yang kedua menjalankan amalan-amalan sunnah, terutama sholat tahajud. Salat duha ya, Salat sunnah sebelum dan sesudah Salat uh, fardhu seperti itu Kita laksanakan semua Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan istilahnya membiarkan kita kelaparan Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala Membiarkan kita itu terabaikan Seperti itu Maka daripada itu teman-teman sekalian Mulai daripada sekarang mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah ya Di akhir zaman ini yang terpenting jangan kita hanya mengejar dunia Tapi kejarlah akhirat juga Karena kalau di dunia kita mengejar akhirat Maka insya Allah di akhirat kita akan bahagia Tapi kalau di dunia kita hanya mengejar kebahagiaan dunia saja Maka kelak di akhirat kita akan menyesal Dan meminta kepada Allah Ya Allah kembalikan saya kepada dunia Saya akan melakukan ibadah Saya akan melakukan kebaikan-kebaikan Maka daripada itu teman-teman sekalian Di dalam Al-Quran sudah jelas di Firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nanti orang-orang kafir akan meminta kepada Allah kembalikan saya hidupkan saya di dunia maka saya akan beriman kepadamu ya Allah maka saya akan melakukan kebaikan kepadamu ya Allah maka saya akan salat maka saya akan sedekah maka saya akan zakat dan lain sebagainya Allahu akbar Ya kalau kita mengkaji lagi, mengaji lagi bab tentang Al-Quran ya kan? Kita fahami artinya, kita fahami dengan apa yang sudah ada dalam Al-Quran Mengenai tafsir dan lain sebagainya Tentunya dengan guru ya Bukan hanya istilahnya kita belajar sendiri maka disitu kita akan mendapatkan ketenangan kita akan mendapatkan bekal kita akan mendapatkan petunjuk dimana petunjuk itu akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat bil Quran min ahlil Quran Ya Allah ya Rab, Amin amin ya Rabbal alamin Terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai sangat panjang sekali saya berbicara jadi mohon maaf apabila ada salah kata kesilapan ya teman-teman sekalian semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala intinya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah ada sekarang jangan sampai istilahnya kita kufur atas senikmat yang Allah berikan kepada kita berapapun Allah berikan kepada kita itu adalah Ujian dan juga nikmat kepada kita, sebanyak apapun itu merupakan ujian dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita kena bersyukur, maka kita juga kena merikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. alam bishab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.